Gengs anyong kembali lagi di channel RL23 Tech bersama Rahel di sini dan kali ini kita akan membuka paket Rexus Warfaction VR1. Ini adalah gaming kit combo yang dikeluarkan oleh Rexus. Paket ini lengkap, guys. Jadi isinya ada keyboard mouse dan juga free mousepad kita mendapatkan free mousepad dari rexus warfaction oke okay guys, kali ini kita akan mulai melihat bagian depan dari packagingnya di bagian depan kiri atas ada tulisan rexus warfaction vr1 um, di bagian kiri bawah tertulis di sini gaming kit combo dan ada gambar keyboard mouse dan juga mousepadnya. nya bagian atas kanan tertulis keyboard mouse combo all you need for gaming backlit gaming shining keyboard and mouse jadi di sini keyboard dan juga mouse nya sudah menyala ya guys ada lampu rgb nya oke okay, next kita akan lihat dari samping kanan dan kiri ada logo rexus dan tertulis rexus made for everyone Warfaction VR 1 oke. Okay. Lalu di bagian atasnya guys, untuk paket yang saya dapat, di sini bagian atasnya sudah agak rusak ya, ada um, terlihat sudah tersobek-sobek dan ini bukan saya yang sobek ya. Juga ada uh, sebenarnya ini bagus ya packagingnya, ada tempat pegang gitu, tapi mungkin dari bagian kurir atau dari penjualnya ini udah rusak, jadi gampang tercabut lalu next di bagian bawah dulu ya untuk bagian bawah dusnya di sini bisa kita lihat ada spesifikasi dari keyboard dan mouse-nya ada bahasa Inggris dan juga Indonesia kita akan baca di bagian in bahasa Indonesianya ya. Di bagian nya ya bagian mouse-nya cara kerjanya dengan optik jumlah tombolnya ada 6 Resolusi ada 800 per 1200 per 1600 per 2400 bisa kalian pilih sendiri. Terus di bagian pemrosesan gambarnya 4000 per s. Lalu untuk masa reaksi 2MS akselerasi maksimalnya 8G ukuran produk 125 kali 70 kali 38 mm. Oke, okay, untuk spesifikasi keyboardnya, nama produknya, papan ketik multimedia dengan lampu latar jumlah tombol, 112 tombol, masa pakai tombol, 8 juta kali, ukurannya adalah 478W kali 217L kali 34H. Oke, okay. untuk bahasa Inggrisnya juga ada di sini, kalian bisa lihat untuk di bagian kiri dari spesifikasinya ada tertulis vr1 or info about rexus visit our official website here www.rexus.id next kita pindah ke belakang guys untuk bagian belakang dusnya di sini ada beberapa info seperti biasa ada embel-embel tulisan everyone is gamers dari rexus di bagian sebelah kanan dus belakangnya. di bawahnya juga ada barcode Compatible untuk uh, Mac juga Windows 10 ya. Oke di sini juga ada tulisannya Rexuswar Vaxen VR1. Untuk paketnya sendiri kita akan mendapatkan satu mouse dengan 2.400 DPI. Ya jadi ini adalah mouse gaming. Lalu item keduanya kita akan mendapat backlit multimedia keyboard. Jadi ini keyboardnya uh, menyala, menyala ada lampu RGB-nya. Terus di bagian bawah item ketiga ada free gaming grade mousepad. Jadi mousepadnya ini free ya. Terus uh, untuk bagian kiri bawah ada beberapa info tentang sosial media dari Rexus ID. Dari Rexus Indonesia. Kalian bisa lihat dan kepoin kalau kalian memang berminat untuk memakai produk dari Rexus. Kita langsung buka aja guys paketnya untuk di paketnya sendiri yang pertama kita dapatkan yaitu kartu garansi. Jadi di sini kita akan mendapatkan kartu garansi ya guys. Kartu garansinya seperti ini. Jadi untuk bagian depannya ada ketentuan garansi. Bisa kalian baca sendiri ya. Terus uh, tulisan Lexusnya di atas made for everyone seperti biasa. Terus di bagian belakang ada informasi untuk garansi dan ada barcode-nya juga. Oke. Okay. Kita langsung pindah ke item pokoknya. itu Intinya yang pertama kita akan melihat uh, mouse-nya. Ini dia mouse-nya dan dusnya keadaannya seperti ini yang saya dapat. Jadi di bagian bawahnya itu sudah terbuka. Uh, di bagian atasnya masih rapi ya. Mungkin dicek dulu sebelum dikirim. Kalau kita akan melihat um, seperti apa mouse ini, guys, kita langsung buka aja untuk mouse-nya sendiri di bagian depan atau bagian atasnya ini seperti biasa ada scrollnya ini lalu ada tombol untuk mengatur DPI nya untuk mengganti mode DPI nya ada 800 1200 1600 dan juga 2400 ini bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian ya, kalian maunya pakai DPI yang mana untuk kecepatan pointernya untuk bagian kiri kanan ada kayak petir gitu dan ini juga nyala RGB terus untuk bagian kirinya ada dua tombol yang dibaut dengan warna biru dan juga ada motif-motif garis-garis gitu guys untuk menambah kesan gamingnya ini untuk kabelnya juga kalian bisa lihat sendiri kabelnya seperti ini dan terlihat cukup kokoh untuk finishingnya dari mouse ini di bagian atasnya itu bukan finishing glossy Tapi lebih ke matte, lebih ke doff gitu Terus hitam doff ya Terus di bagian belakang ada yang glossy, ada yang matte juga guys Next kita akan melihat mousepadnya Untuk mousepadnya ini di bagian bisnya warna biru Ini latarnya warna hitam dan ada tulisan juga di disini rexus warfaction di bagian kiri bawah mousepadnya untuk teksturnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri di videonya terus ada gambar dari logo rexus lagi yang ditaruh di bagian kanan atas mousepad untuk keyboardnya ini guys kalian bisa lihat di bagian tengah sudah ada logo rexus seperti logo yang ada di mouse tadi dan logo ini, kepala robot ini juga bisa nyala guys untuk bagian bawahnya ada tulisan warfaction vr1 untuk bagian spasinya juga ada tulisan rexus um, kalian bisa lihat untuk bagian sebelah kiri atas ada tombol untuk membuka folder membuka internet membuka email dan tombol untuk searching di bagian kanan atas ada juga tombol untuk play pause musik atau video ada tombol mute, ada tombol volume up dan volume down untuk bagian F1, F2 dan seterusnya juga ada fungsi masing-masing seperti membuka uh, multimedia atau membuka pemutaran lagu terus ada volume down volume up nya ada tombol mute nya juga ada tombol stop, uh, preview, pause play, ada tombol next song, ada tombol home, email, lock, dan lain-lain. Untuk uh, bagian kiri dan kanan dari keyboardnya, di sini ada seperti cakar, tiga cakar begitu, dan ini uh, bisa nyala, guys. Jadi, RGB-nya juga nyala di bagian kiri dan kanan. Next untuk warnanya ini, uh, warnanya dimulai dari kiri, warna hijau, terus boom, mulai menjadi warna kuning, lalu orange, lalu merah, lalu uh, merah muda, ungu, dan juga langsung ke biru. Akhirnya warna biru guys. Untuk di bagian kanan atas, seperti biasa ada tempat indikator uh, lampu dari tombol-tombolnya untuk menandakan apakah tombol itu aktif atau tidak yaitu tombol numlock, capslock, dan juga scrolllock di bagian lampunya sendiri guys kalian bisa mematikannya dengan menekan tombol yang berlogo matahari ini guys jika ya, kalian tekan lagi, lampunya akan hidup jadi ini adalah tombol on off dari RGB-nya untuk modenya ada dua yang pertama seperti ini, diam saja seperti ini, menyalanya Terus yang kedua bisa kalian tekan tombol Vn dan tombol uh, lambang matahari ini Dan dia akan berubah menjadi seperti mode breathe atau mode bernafas Dia kayak nyala lalu hit, uh, mati lalu nyala lagi lalu mati lagi seperti itu terus Jadi ada dua mode yang pertama diam yang kedua Yang uh, kedua bisa menyelamati nyalamati itu, guys. Untuk menentukan warna apa yang akan nyala itu tidak bisa, jadi warnanya itu sudah permanen ya. Untuk uh, penekanan tombol, kenyamanan menekan tombol di keyboardnya sangat nyaman, tombolnya tidak keras dan juga uh, untuk saya sih pas ya. Untuk tombol-tombolnya ini semuanya uh, feelnya bagus. Untuk harganya saya mendapatkan uh, harga dari keyboard ini, paket keyboard ini dengan harga di bawah 300.000 Jadi untuk kalian yang minat um, silahkan kalian cari di beberapa marketplace, di Tokopedia ada, di Shopee juga ada uh, Saya membeli ini di Shopee dan juga ini saya dapat dengan harga 280an jadi ini sebenarnya harganya tidak segitu guys, cuman ongkir ke manadonya agak uh, mahal ya kemahalan sama ongkir jadi untuk produknya menurut saya ini sangat worth it dengan harga segitu uh, sudah ada tombol-tombol uh, multimedia, sudah ada lampu RGB uh, sangat nyaman untuk digunakan juga dan bertahan lama intinya kesimpulannya produk ini sangat memuaskan dan juga sangat berguna ya untuk uh, penggunaan saya sehari-hari sebagai mahasiswa untuk mengetik juga untuk uh, bermain game worth it sangat-sangat worth it dengan harga segitu oke okay? sekian video kali ini jangan lupa kalian like share comment and subscribe dan nantikan video selanjutnya thank you annyeong